Selamat pagi, bersama saya bisa terapi Mas Yanto. Kali ini saya berkunjung ke rumahnya Mas siapa Mas. Didin. Mas Deden. Nah, beliau tadi malam habis kena engkel nih, habis main bola. Nah, ini udah ketahuan nih. dari sini dicek udah ketahuan nih, cepat ditekuk pak. Nah, ini bisa ditekuk, yang ini berhenti sakit. Nah, jadi untuk mengecek kalau dia ada cedera engkel atau enggak, seperti ini. Nah, dia udah ada bengkakan dikit tapi kalau ini enggak segera direposisi, memang agak susah. Sebab nanti kita akan bantu merilis ototnya dan kita kembalikan. Nah, aja mas. Saya kalau ngerjain nggak langsung yang sakit. <laughs> Kerjain yang sini dulu mas. Memang nah, langsung tak itu ya teriak. Oh. Ini dirilis dulu, alis posteriornya. Ini resin. sakit kurang <SILENCIO> pemanasan ini tadinya ini ini kan harus rutin itu ini, ini harus ini harus, harus, harus dulu ini ini kan pasem di sini tuh Oh. Ah. Ah. Ah. ya ini selama ininya belum lemas dulu ini kita ini enggak bisa di tuh. wakil oh, ya ini, ini harus dirilis dulu ini nih ini harus dirilis dulu baru nanti dibalikin ke semula nih Oke, eh, anggaran tengkurap dikit, tengkurap-tengkurap. Ini ya. nah ini kamera sudah dulu. Nah, oh. uh, uh, dia soliusnya. kena, ketarik dia, gas ketarik. ah uh. ya uh. uh. uh. berkurang kak sakitnya ya yeah. <laughs> nah, ini kan harus berkurang dulu sakitnya radinya sakit berkurang gitu nah ini masih mas tuh. Nah. Hai Hai nih enakan oh, iya. satu lagi ini kan harusnya harus balik dulu nih nih Hmm, eh oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. okay. sekarang balik-balik lagi ambil nafas dulu ya Mulai lagi ya Yang lurus badannya nah. Sakit gak? Sakitnya kemana? Ini sakit kalau gini sakit ya, Kalau gini nggak terlalu. terlalu Berarti keteliannya ke dalam ya uh. Dia, dia kejengkoknya ke sini Pegangan ya. rancang boleh Pegangan kasur yang belakang Tangannya Ya Sudah Tarik nafas Tarik nafas Oh Udah Udah Udah, udah masuk Bisa dikasih Bisa <tik> Coba kerakin. Enak. Nah, dikit karena masih ada bengkakan. Tapi nanti kita sekali. Nah, cobain sekarang disamain. sekarang atas itu Turun lagi, lagi. Sakit gak? Enggak, jadi itu kalau gini tuh kelihatannya dari situ tadi kan sini ini bisa gini ini nggak bisa tesnya ankle tuh gitu sekarang gini putar gini ini ini kayak kayak eh, gini ke dalam ya bisa udah ini aja lemas. terus saya cek pergerakan sakit enggak? sakit ya ini masih kurang satu sekali klubnya tarik lagi iya yeah. Mas, sembuh kan? iya, kan ya, ya. daripada nggak bisa jalan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, lemes doang, sekarang, sekarang lebih enak, tapi kan udah gak sakit, gak ada nyut nyut iya loh, tadi gini aja diem nyut sekarang gak ada loh. saat apa-apa, itu itu kan karena ini kan seharusnya ini kan agak kadal warsa, jadi. Seharusnya kan, boleh direposisi itu di bawah 8 jam. Kan, karena samanya jam 9. Kalau ini jam 8, jam ya hampir 12 jam. Tapi kan mau kalau mau nggak mau, ya mau harus direposisi. Kalau nggak, ini kasih itu nggak bisa apa-apa, kan. Takutnya itu ya. Ya, ini, uh, ini nyeri. Ya, itu nanti kalau nggak, itu ngecat -nge -nge Saya lupa bawa tadi. Uh, jadi, uh, beli online aja kalau informaternya go check. Nah, katanya baca gitu loh, Mas. Apotek banyak, itu seperti itu. Kata -kata -kata, kata -kata. E -e -e. Jadi seperti itu, nanti baru e enakan udah-udah udah enakan kita digerakin. Aman tak? Bisa gerak bisa gerak loh. Alhamdulillah.